guys, jadi hari ini aku bakal review lagi. Ini udah kedua kalinya aku bakal review uh, isi server dari temanku ini. Jadi perkembangan dari server ini cukup lumayan besar, teman-teman. Bukan cukup lumayan sih, emang udah gede banget. Soalnya terakhir kali kita review itu sampai rumah temanku kalau nggak salah ya, gue lupa. Nah pokoknya ini perubahannya gede banget. Jadi buat teman, -teman yang nanya, ini pasti nge-cheat ya bang? Nggak, nggak. Ini, ini nggak cheat sejujurnya enggak ada yang bikin konten enggak ada yang mau bikin konten tentang server ini jadi cuma aku dong yang tiap hari ngurusin konten untuk server ini jadi makanya gue bakal ngasih uh, perubahan apa aja yang ada di server sini oke okay, base utama kita sudah pasti kos-kosan itu juga udah ada sign ini masih belum jelas ini buat apa teman teman Terus di dekat sana ada mop grinder yang baru dibikin. Oke, okay, aku ada cuplikan proses pembuatan ini Proses pembuatan mop grinder Jadi ya, kalian bisa tonton aja ini. Harusnya. ya. Oke itu dia kira-kira cuplikannya dan di sini ada rumah temanku si Fadil Mainly yang tadinya dia di kos-kosan sekarang dia pindah ke rumah yang ini coy dan ini rumahnya pun rumah baru teman-teman. Tadinya rumahnya cuma sebatas tiga blok ini aja sekarang sudah digedein sama dia coy jadinya kayak gini jadinya dua jendela dan ada satu dogi di sini pokoknya di sini ya inilah isi rumah teman itu dan BTW uh, aku nggak tahu menurut kalian ini Minecraftnya ada ngelek atau gimana kayaknya sih ngelek banget ya soalnya di sini aku pasang render distance 10 gak apa Bapak biar kalian bisa lihat aja keseluruhan dari server ini lebih luas lagi karena ya udahlah ya Oke kita coba skip dulu ke sana kita bakal coba ke sini dulu coy nah di sini ada rumahnya si Christine yang waktu itu kita udah pernah bikin video speed upnya nya Nah, dan ini hasilnya dan di sini hancur, teman-teman. Mungkin ini gara-gara creeper atau apa. Mungkin sengaja dihancurin atau gimana, I don't know. Terus di sini ada kandang ayam, teman-teman. Ayamnya ada banyak di sini dan ini nggak tahu ini buat apaan. Aku juga bingung dipisah kenapa. Di sini pokoknya ada kandang ayam. Di sini ada pos ronda, teman-teman, tapi enggak ada yang jadi ketua RT-nya. Waduh. Kalau apa ini pos ronda aja. Soalnya ini pos ronda jadi kita bisa mantau kegiatan warga-warga di sini. Oke, okay. terus di atas sini ada uh, apa namanya nih? Ini ada Iron Farm, ada Iron Farm pokoknya. Terus di belakang sini ada rumahnya Si An yang belum jadi. Terus di sini ada Edi territory yang masih sebenarnya ini masih belum jadi teman-teman. Gak tau si Edinya apa. Masuk bentar terus cuma nge-modif-modif dikit. Di sini ada apa nih? Uh, bak territory. Oke, okay, ini udah di fix sebenarnya sih sama dianya. Jadi ya udah lah ya. Oke, okay. oh, aku tuh tadi aku pikir tadi tuh creeper Oke, okay, di sini rumah temanku si Lokario. Ini masih sama, Nether, uh, nether portal di situ masih sama, pohonnya si Great Fairy Oh iya, nanti aku bakal kasih tunjuk lagi di sana ada rumah lagi tuh nomor. Oke. Okay. Kita fokus ke sini dulu. Di sini ada rumahnya si Rega. Atau ya Fabian Rega YT. Kalau masalah ini udah pernah aku review juga, tapi nggak apa-apa lah. Kita review aja balik. Nah, di ada panda, teman-teman ya. Di sini ada spawn panda. Oke, okay. spawn panda. Iya, maksudnya di sini ada kandang panda. Lihat tuh, rame banget coy pandanya ya. Bahkan ada panda yang sampai bingung, teman-teman. Uh, atau lagi sakit ya? Sih yang, uh, kayaknya sih ada yang, kayaknya sih ada ada panda yang lagi sakit but i don't know Oke okay, kita skip aja dulu. Di sini ada kandang domba dan di sini kenapa ada domba warna kuning? Aku nggak tahu ini kenapa bisa ada domba warna kuning. Oke okay, kita skip aja dulu. Di sini ada uh, sekolah teman-teman yang kita bikin kemarin dan sekolahnya ini lumayan gede teman-teman. Tapi ternyata banyak kritikan dari teman-temanku pas aku lagi diskusi di Discord. Ada sekolah tentang keyframing nggak? Ada sekolah ada kelas tentang ini nggak? Ada kelas tentang lightning atau segala macem enggak sebetulnya sih aku pengen bikin kelas lagi di atas cuma untuk sementara gini aja dulu kalau misalkan uh, itu penting banget ya untuk dipelajarin jadi kita bakal bikin-bikin kelas tambahan di atas bukan ya. pokoknya itu kelas tambahan nantinya dan ada di sini ada doggy di atas dan gak tahu itu doggy lagi ngapain terus di belakang sini ada wc teman-teman jadi pojokan kelas ini jadi di sini ada pojokan kelas ya ini pojokan kelas, uh, pojokan antara ruang guru sama ruang kelas. Nah, jadi ini tuh adalah ruang WC tuh, ruang WC. Uh, maksudku toilet, ya toilet lah ya, intinya. Ada toilet cewek sama toilet cowok. Cuma pertanyaannya adalah toilet cewek yang mana, toilet cowok yang mana. Jadi aku nggak tahu nih temenku yang bikin soalnya. <laughs> aku cuma ngedesain ruangannya doang. Cuma temenku nggak kasih penjelasan itu itu WC untuk siapa, itu WC untuk siapa. Terus di sini ada chest bekas pembangunan yang kalau kita buka ngelek. Oke, okay, kira-kira kayak gini isinya. Rame banget karena ya kayak begitu. Terus jangan tanya dari mana aku dapat wall merah sama wall putih ini. Wall merah itu aku dapetin dari temenku Terus yang wall putih aku dapatnya dari ya itu kambingnya sirega. Nah, di sini juga ada kantin kelas teman-teman. Eh kantin kelas? pokoknya ini kantin sekolah? Nah. Sekolah di sini ada yang jualannya, atau kasir nanti ya, atau kasir atau yang jadi tukang masak-masakan. Oke, pokoknya di sini nanti tempat lu beli-beli makanan. Terus ruang makannya ada di bawah. Di sini udah disediain gede banget untuk lantai duanya, gede. Sedangkan lantai bawahnya sempit, teman-teman, karena di sini udah kepotong sebagian atau kepotong setengah. Ini karena di bawah sini ada uh, lantai atau tempat buat lihat ikan. coy nah jadinya kayak gini nanti ruang makan uh, nanti tempat makannya ya meja-meja biasa aja sih uh, stair sama fans ya begitu begitu oke okay. ya gitu aja sih uh, sebenarnya ini masih kurang pencahayaan teman-teman karena ini kan pakai torch jadi masih rada gelap-gelap gitu jadi nanti aku bilang aja semua teman kalau kita bakal tambahin uh, pencahayaan lagi seperti lantern atau apa gitu pokoknya yang biar biar terang lah oke okay. Di sana ada posat pump Posat pubnya ini nggak uh, tahu ini posat pubnya kenapa dibangun di sini, kenapa nggak dibangun di dekat nah, dekat dekat sini, Nah di daerah daerah sini. I don't know. kenapa? Di sini udah dijelasin juga uh, di video sebelumnya tentang kelas-kelasnya ada apa aja. Oke lanjut aja. Ini kan sudah nih kita sudah review bagian sini dan -like lagi. Ya biasa teman-teman yang namanya PC Kentang ya kan nggak responing nah udah stabil lagi Minecraftnya, coba aja kita. nih eh, terus sini ada teman kita si Fedil Manli. nah ini nggak tahu dia mau bikin apa, kayaknya sih dia mau bikin desain desain untuk jembatan untuk kelasnya dan isi apa, apa tuh tadi teman-teman? aku kayak lihat sesuatu, Nemi sih. oh iya, sedikit informasi tuh teman, tadi itu sempat uh, Server ini sempat kena raid, jadi didatengin sama Lagian, di disitu apa lagi? Tanda-tanda melayang ya? Oke, lupakan aja. Teman-teman, lihat tuh ini. Apa lagi nih? Ini base, base yang tetap berpiknik sih. Ini Enggak tau, ini apa rumahnya? Manda ini buk ini rumah kelinci. Jangan protes ya, ampun, Manda! Rumah ternyata, ternyata ada rumah di sini. Teman, aku baru sadar karena aku jarang banget keliling-keliling yang di belakang belakang rumah sini biasa kok kelilingnya di depan- depan aja terus di dekat sana ada bangunan untuk mempersatu bangsa dan negara agar negara ini itu menjadi negara yang toleransinya penuh dan kokoh gitu loh apa sih ya di sini ada beberapa bangunan teman-teman ya di sini ada beberapa bangunan lagi seperti masjid dan juga gereja di sini ada masjid yang dibuatnya pakai quartz. Jadi ini dibantu sama teman-temanku. Uh, ada yang ke buat cari quartz, ada juga yang apa? bantuin mining untuk nyariin. Ini untuk lantainya nih, nih. Ada yang sampai mining, BTW fanfic Ini masjid dibantu sama temanku yang non-mus ya, teman-teman. gak apa lah ya. Oke, okay, di sini juga ada uh, ya kubah masjidnya yang sebenarnya aku nggak bisa bikin bulat jadi cuma bisa kayak gini doang, nggak apa, -apa lah ya. Minimal bentuknya masih kayak bulat begitu. Dan yang aku respect dari temanku yang non muslim itu, dia bisa bikin bulan sabitnya kayak gini, cuy. Waduh. Terus di sini juga ada gereja tuh, teman, teman. Ya, ini sebenarnya terinspirasi dari dunianya nyata, teman. teman Kalau kalian nggak tahu, aku kasih tunjuk fotonya. Yes. Jadi aku terinspirasi dari dunia nyata, Dimana mana ada di daerah mana itu gue lupa ada masjid sama gereja bersebelahan teman-teman jadi uh, ini yang aku suka dari uh, Indonesia sebenarnya sih uh, karena ada jarang-jarang ada bangun uh, tempat ibadah yang dibangun bersebelahan teman-teman apalagi masjid sama gereja ini waduh dan btw ini yang desain aku teman-teman jadi aku yang uh, jadi aku yang ngurus semua ini sampai lecternya juga aku yang bikin Glowstone nya ini bekas dari masjid, terus torch nya juga dari aku. Ini kaca salibnya itu diambil uh, uh, apa? Dibikin sama temanku. Apanya gitu? Ini kaca salib. Di sini ada jendelanya. Di sini ada mei uh, apa ya? Kalau di gereja relief ya, gereja relief. Ini tuh seharusnya kayak uh, di bangku belakang ini tuh kayak meja temen Jadi orang kalau lagi nyanyi atau lagi baca Alkitab, jadi bisa taruh ini, taruh tangannya di sini, nah, taruh tangannya sambil baca Alkitab ya kan? Oke, gitu lah istilahnya. Kira-kira kayak gini bangunan gerejanya, sangat simple dan kecil banget. Niatnya aku pengen bangun bangun gereja yang lumayan gede, cuma akunya nggak, akunya gak bisa Jadi ya udahlah ya, aku, akunya gak bisa dan juga aku cuma bisa bangun gereja yang kecil aja. Dan BTW ini juga ya karena ini gereja jadi teman uh, teman yang orang juga ikut membantuin sih, oke okay. karena ini tempat ibadahnya mereka jadi ya, ya. oke. Okay. Di sini sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan kayaknya teman-teman gue. Oh my god kaget. Gue sebenarnya kan uh, itu ya teman-teman sedikit banget pengetahuan gue tentang toleransi ini ya uh, walaupun gua baru sedikit belajar tentang teman -teman, jadi minimal gue udah tahu tempat ibadah temen gue nih Tapi ya gue masih belum bisa ngerangkai aja sih uh, secara detail bentuk tempat ibadahnya mereka tuh kayak gimana Oke okay, kita lanjut aja di sini ada rumah temen ku, uh, bukan rumah temen gue ini ngetau rumahnya rumahnya si Andi Ya rumahnya si Andi, member server ini juga dan jujur aku belum begitu kenal sama temennya si Andi ini. Oh my god, ada banyak monster teman-teman dah. Di sini juga ada. Oh my god, di sini ada cobeson uh, generator. Oh my god, ada nyamuk. Oh, skeleton ya eh, skeleton. Spider. Oh my god. Oke, okay, gua hampir lupa di sana ada sesuatu yang belum kalian ketahui mungkin di sini. Ah lupakan. Oke, okay, di sini ada akan uh, lebah. Uh, lihat tuh ada lebahnya sangat friendly liau oh. ayo lebah sangat nah, dia lebah nah tuh ayo ayo ayo lo ayo lo ayo lo <laughs> hahaha mati ah. oke okay, di sini ada farm sapi yang dipindahin teman-teman jadi kemarin uh, kandang sapi kita dekat sama rumahnya resi rega sekarang kita pindahin ke sini dan btw pas kita ngebangun ini teman-teman atau pas kita ngumpulin sapi-sapi ini ada satu kejadian yang cukup sial bagi kita teman-teman. Jadi waktu itu temanku si Konix kan pengen mindahin sapi itu. Yang kita pindahin itu cuma dua sapi. Nah ternyata pas kita pengen mindahin, ternyata si Konix nggak sengaja membunuh satu sapi yang harusnya nanti kita pakai buat dikawinin. Nah terus pas kita sudah nyampe kandang. Terus ada temanku si Rega masuk Dia nggak sengaja membunuh sapi di yang disini tuh. Sapi kita yang di sini maksudnya Jadi uh, terpaksa kita harus nyari lagi Dan ini kayaknya udah dicariin sama siapa Gue gak tau gue gak begitu ngikutin siapa yang nyari uh, Ya pokoknya begitu kira-kira Dan ya kayaknya gak ada lagi yang bisa kita review Ini aja udah 10 menit teman. teman Dan ya kayaknya gak ada lagi yang bisa ke review jadi sekian untuk video kita kali ini, so jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, thank you for watching, aku pelajar gaming, see you next time, bye bye.